Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Liz lore Dimanapun anda berada kembali di TV Hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia Dan pasti kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara Klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar tentunya para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada malam, malam hari ini pastinya kita semua sudah dibikin bahagia saat menyaksikan live tiktok papa bilar dan bunda lesti wow ini sih kejutan banget ya untuk keluarga konoha alhamdulillah vitamin bahagia Hari ini banyak sekali luber vitamin untuk warga konoha Masya Allah Momen dimana keromantisan, kekiutan dari Leslar Selalu diperlihatkan dimanapun tempat Masya Allah banget ya idol kesayangan kita Bahagia selalu untuk Leslar, rumah tangganya langgeng Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita lihat persahabat Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari akun leslar.lia mengatakan Ada ah deh barusan penuh dengan kekiutan Markona kepanasan katanya tuh bersahabat ya Untuk Markona Sudahlah jangan sampai kalian berkomentar tidak baik Karena Leslar sudah bahagia Karena warga Konoha tentunya selalu positif ya Untuk selalu mensupport idola kesayangan kita Dan kita lihat juga bersahabat ya ke komentar berikutnya dari akun Instagram Tumarimarima mengatakan Masya Allah salam mereka love hitam empat Luar biasa nih untuk kalian Banyak dukungan, banyak doa Dan banyak support yang diberikan Luar biasa Kemudian bersama disimak juga momen selanjutnya Masih live Papa Bilar bunda di tiktok Dan ini ada momen yang luar biasa juga bersama ya. Diengetin langsung oleh Papa Bilar kalau untuk seorang istri itu harus tampil cantik di depan suaminya ya Seperti Bunda Lesti, ternyata sebelum tidur itu rapi rapih dulu nih persahabat Dan, Dan dulu di depan suami tercintanya, aduh Masya Allah banget ya Banyak yang salting persahabat, banyak yang tentunya Tersenyum-senyum sendiri nih Menyaksikan live Lesti dan Rizky Bilar di TikTok Kita lihat momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Ibu-ibu diingetin loh sama kakak Harus tampil cantik depan suami Kayak dede ke kakak Bilar Tuh insya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar di postingan ini banyak sekali diberikan dari akun Instagram Rizky Anna Anita Disitu mengatakan apa daya aku jomlo dan juga paling ya, nyium-nyamuk katanya persahabat ya aduh. <tose> Ini sedikit banget ya banyak yang salting setelah menyaksikan live Lesti dari Rizky Billar. Ini luar biasa banget ya. Idola kesayangan kita selalu membuat baper semuanya. Kemudian juga persahabat ya disimak. Ini tentu yang cidukan saat live di TikTok Lesti dan Billar. Selalu saja memang idola kesayangan kita membuat kita bahagia dengan menyuguhkan kemesraan, kekiutan yang selalu diperlihatkan Ini Masya Allah banget Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti idola kita dan kita semuanya Dan selanjutnya juga bersahabat kita mampir ke unggahan tiktoknya Papa Bilar 4 jam yang lalu bersahabat mengunggah sebuah video keren awalnya keren banget ya Papa Bilar memakai jas, kemeja dan kacamata hitam eh endingnya bikin ambiar <laughs> endingnya ambiar banget persahabat ya apalagi bikin videonya bareng Oji dan kita lihat persahabat ya untuk viewers di tiktoknya Papa Bilar 4 jam yang lalu diunggah sudah mencapai 2 juta kali ditonton, ini luar biasa banget nih Dan tentu ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Papa Bilar Udah ganteng, berwibawa tajir lagi Keren banget dah, bos gua, bos OG katanya tuh Luar biasa nih bar sahabat, di alama-lama nih Oji jadi talentnya Leslar Entertainment Keren banget Berikutnya bar sahabat disimang juga ya, ini ada potret tradisian Papa bersama orang-orang hebat. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Dan kita lihat juga persahabat, ya saat press conference SCTV 32 extraordinary yang akan tentunya disiarkan di SCTV mulai 24 Agustus acaranya malam puncak hut SCTV yang ketiga dua live mulai pukul 18.30 Waktu Barat waktu press conference tadi. Itu ada Lesti dan Rizky Billar. Wah, wow, ini seru banget Persahabat Akhirnya Bunda Lesti Kejora Dan Rizky Bilar ikut andil Dan tentunya hadir Di acara ulang tahun SCTV yang ke-32 Apalagi Sabtu dan Minggu Nanti ada Di acara Karnaval SCTV Jangan sampai lupa persahabat ya Untuk menyaksikan idola kesengan kita Di TV Channel SCTV yang selalu membuat kita bahagia pastinya Papa Bilar dan Bunda Lestri akan selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Lestri selalu sehat, selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan selalu diperlancar Kemudian juga persahabat diri SIMA, diunggah Bunda Lestri 5 jam yang lalu Menginfokan kembali sahabat, ya untuk warga Konohan, jangan sampai lupa mulai malam hari ini, Dangdut Akademi 5 Final Audition akan dimulai dan tayang setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai ketinggalan malam ini pukul 20.30, tepatnya jam setengah sembilan malam. Insyaallah Lesti akan hadir, akan tampil di Indosiar, doakan yang terbaik. Ini kejutan juga untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan cidukan vitamin terbaru yang kita tunggu dari Lesnar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar Lesnar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih.